Halal halal hukmen lah halal aini dari sabtu jalan ni halal jugo mok hukum urai so halal go aini mana bung alim bung alim roto rono di duit lomo kuadireyo tu so supo no pengeranda ko pengeranda waman ko iko lono rapa di duit suwe suwe berkanan di tu tenan urai so halal hukum ayo misalnya ke bakul kayu ta bakul bangunan anong tuku batako itemel nopo <hesitation> <laughs> rapa ayo wong <laughs> soleh soleh kutuku manganti matira genti-genti nah saya kini misalnya kayak contoh to, toko tasbih Gus, nak tasbih mesti gue wiridan, lo cora faham babi, uang wiridan macam-macam sihrek malah tuso gede, <laughs> ruwet, nggak misalnya tasbih bener bahannya tasbih, benangi, si gabe cino, si gabe non muslim, nggak wong muslim buat tukang nikolaan jadi sugeh, nggak sugeh wong non muslim dingo kekafiran, haram nih kan? Ayo contoh no, halal karena jari Mamozali, ini sing halal murni di situ banyak langit cepat, tanpa ini cangkemem tanpa gendeng gendeng itu masalah <tuk> <tuk> oh, ya. sampai sohabat itu kena buat tiru sohabat itu orang-orang Udan itu sudah Melayu 200 sampai ngombih, mereka itu kafarah jadi ahal halal, alma unnazil minas sama halal itu banyak yang langsung turun kok, langit itu kurano transaksi rano apa nganip ada niki yang karna udan, mulai ada lihat di salam doa kok kiai lah, misalnya kiai di salami tembele santri, santri ini soleh bagel pulsa, tapi sing tuku pulsa dari sekian kepentingan, kepentingan ayo santri soleh, lebih di gue kendaraan, usaha di gue khusus wisata tawari songol lah, tetepono maksiate. Salah bensin, BBM, gini-gini. Exxon -gini, Mobil kuasi Amerika, Amerika seneng nyerang Afghanistan misalnya. Wah robot aja tetep oh no, kerobotan kerobotan. Lainnya aku halal-halal, alma an nazil mina sama. Lalu gak ada ceritoni kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar dia, kiai besar tukang bidat tuh. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak tengguri rumah. ya gedang-gedang pisang. Niku tiap tek anak-anak ih niku gedang sitok diiris. misalnya anak ilima e diris tiris lima gedang-gedang ya gedeng bisa ng si tok, dawei ngateng cong mengaku ikumu sing aku ya macam-macam nak menowo nok sing haram iki kafaro mergo iki satu-satu nih sing tak tandur nganggu duit halal neng tanaku sing halal, anak e akrab ya kolo tanya beh cari tanahku halal, di sepepe em iku ikoseng <laughs> Kulo niku ngrasakno kulo niku Kiai Induk, dulur kulo niku pitu sing warisan bapak ini ku kula. Paling rawan Subhan malah sing Kiai Induk. Perkarane sing ora pati Induk ora pati entuk akeh. Mergo sing Induk mesti dikai omahe Induk macam-macam. Jadi tetep, nengke dumisale gitu, duwike bapak ambam, bapak am, mungkin entuke ko sengketa geger mek palike Pak, Pak Deni. Mungkin kok kuwe wis nyaman kok bapak, tapi bapak ambam geger mek Pak De palike. Saya gitu dari itu dilupakan Sawangan itu halal. Padahal bapak kok hasil. Misalnya bapakmu rambam, ya tuh tuh itu habil buka mobil. Itu masalah. Mau nabil halal tenan semua undang nopo? boh. Banyak udah. Pemain naudohin klambi mu haram, maksudnya. Abah tuh sober koro repot tuh beragam. Tapi intinya, zulumat kebenaran yang membawa, kenapa zulumat yang kefasikan tu silsilahnya panjang. Lalu sing terani bener, dewi sabli Qadir, sing terani beneru sing dihalal ngeobwo, sing terani salah sing dihalal ngeobwo. Orakoh ainye, nah ainye ku raiso. Ya ainye ku oraiso. Itu dewi sabli kotir, saya sebagai orang ahli fakir itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fakir yang masyur ngangeten, uyoh, aku najis ngeobotan, najis tletong nak cara mazhab Syafi'i ngono najis. Ya kalau kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, misalnya uyah najis. Tapi lemah iku suci. Ya sudah kita bilang lemah iku suci. Padahal lemahe gone uyah, wong sapi ning lemah, kabeh ne lemah. Mulane pangeran wis pinter, darane uyah iku najis, tletong iku misalnya cara Syafi'i najis. Engko anggar tletong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci ngono ya orang nak coba ini, oh ini materinya sudah mengandung urat-uratnya, sistemnya harus mengandung telinga dong oleh ngumbah, ngumpah, ngurang mutan aja, semua organnya sudah masuk dia bilang, kalau mau ngerti suci itu, airnya bisa, apa itu saja kemudian Imam Ali, itu pinter nak ngerti kan Sing darah suci sing apa? yang darah suci ya, sing Allah darah suci oh, no, orang Wong was-was mending ini, saya kawak kusurah, suci kabar baru adus tak kebdir, lak tak ada yang ngerti dari Ali. Layung bomoh sing darani suci gak goa najis lah ke ngalor ngitu goa taek neng weteng ni. <tuk> Mulanai seng menteng ke nak juna pe satu suai nek najis satu suai anggrek sekecelo atus si ya suci jauh loh si ali. itinali. Orang sama keso suci kape, walaupun nama keso suci kape udah deli kape weteng macam macem macem mamiku. <tuk> Kue gue sekeceng najis geteh najis. Taek seng neng weteng najis lah cuma mak uang na eksperatus ora wo suci es kito gitu, daerah ni. suci tapi aini so suci loh buat neng kan. Wong wis kadoeng gawa no bo, nazi. Mulai misalnya dalam konteks misalnya supir taksi, ya tapi nak jelas juga repot. Misalnya jelas nggak nih kalau supir taksi misalnya, rukin terang-terangan, Pak Doli Pak, farah raihnya serai, <laughs> raihnya serai rukin misalnya. <laughs> aku supir taksi ini misalnya. Nak cara fakir kan ngotot gitu, nak sekedar dongu bisa mungkin halal, berkah dongu bisa iya bisa tidak. Nyakang kan, gondongnya nyakang, tapi nak yakin. Woi, doli, riainya keriting, dek. Wah, biasanya nemen uang ini, kan? Bisa <laughs> kan? Kan ada sifat-sifat iblis yang kental, misalnya itu kan? Kan <laughs> sifat iblis itu keriting, kenapa? Dek, nah itu kan, woi, woi, ngono dong aja, neng nopo, jolly. Saya ndak bisa sebagai super tase ngelah, kan? Soalnya neng jolly mau rokok toh, oh, ndak bisa. Tetap kalau gini sudah zonan kewian, mau ke arah mak. Siang. Tapi sebaliknya, misalnya ada orang misalnya ruhin macak santri mara masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge dzonan denan yang imbang. Nak delok jam 11e penyopet jam. Tapi nak delok masjid ya pi dikaf. Lah itu mahalul istihad, Kalau gitu mahalul apa? istihad Faham sik kula beragama itu begitu ilayo mil kiamah. Makanya mbok yo paling soleh sak dunia ora iso lepas saka dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum tidak halal aini. mulai eling-eling pentinge ngaji fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing diarani halal halal hukum ora halal, halal, halal, halal aini. Mulane aku kume halal yo halal tenan kodhe Raden Asnawi iku masyhur Raden Asnawi kudus sing termasuk buyut kulon. Wah niku ora antenen. Wong alim rata merotot ora. Nggih wong Raden Asnawi iku pernah Jek bujet keluar nabi nekabsoh, niku ngundang Asnawi misanan. Di dia itu karena kiai terkenal pernah revolusi Cina, berhasil sanggung mangkelewong kepengen mempermalukan Raden Asnawi. Bawa pesta daging daging daging asu. Raden Asnawi diundang. Tujuannya dipermalukan. Ternyata dia ada wali. Ternyata dia manusia barang us Di depan umum Pak Kyai tahu apa yang kau, yang Pak Kyai makan. ndak tahu ya. Wow semua daging dagingnya asu dikirakan Radina Asnawi malum Alhamdulillah radi mau <laughs> <Lengongali murahan>, <laughs> Radina Asnawi ini ya orang tahu makan daging asu. hahahaha kenapa? kenapa ada yang mengalirnya? apa? jadi orang yang berpengaruh Radina Asnawi itu alhamdulillah cung Alhamdulillah mau Radina Asnawi ini orang tahu makan daging apa? <laughs> <laughs> ada rasane halal cung. <laughs> <laughs> karena tidak tahu kan secara hukum halal jadi nak kue super taksi, kue super bus, bawa uang apa nyopet beberapa uang gerubal yo, ya? halal murah roh. Tapi masalahnya contohnya Rukin mau roh, yang didolin lah, yang rewel. Pelanin aku raroh sih kuah.